Halo semua, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku, Tresna nih. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana manifest uang dan jangan takut untuk double it. Maksudnya gimana? Let's get started. Ini aku akan ngajarin kamu how to get rich, gimana cara kamu bisa manifest uang, berapapun yang kamu mau saat ini. Bahkan menurut kamu, kayaknya ini nggak mungkin, nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu punya faith, back then several years ago, aku ada di posisi, nggak punya uang, mau beli baju, harga seratus ribu aja tuh mikir, aku masih kesana-kesini cari kerjaan, naik bis macet-macetan di jalan, aku nggak tahu. kalau ternyata masih memiliki like mindset, sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk upgrade skill, value, aku naikin semuanya, belajar hal baru aku baca-baca buku international bestseller book, sampai pada akhirnya aku sadar bahwa, oh my god Ternyata dulu tuh aku berada di like mindset Negatif Dulu tuh aku terus-terusan Telling myself Kayak bilang Aku tuh gak pantas bahagia Aku tuh susah cari duit Kayaknya emang cari duit tuh harus bekerja keras banget deh Aku kayak apa emang ditakdirkan hidup di dunia ini Punya gaji kecil ya Aku dulu kayak gitu Dan aku mau kasih tahu sama kamu Ini gak bullshit Ini gak bohong Kamu bisa coba sendiri di rumah nih Kalau gak percaya Habis nonton video ini ya Dulu, beberapa tahun yang lalu, aku tulis di buku scripting I finally making money 20 million every month Sampai pada akhirnya itu terwujud Tapi terwujudnya lama, bertahun-tahun tuh Dan pada akhirnya aku menonton salah satu youtuber favoritku, Oh My Annie Dan dia merekomendasi buku ini, You are Badass at Making Money Dan di dalam buku ini ada tulisannya kayak Don't be afraid to double it Maksudnya apa? Dulu aku bingung kan kayak double Oke, okay, selama ini aku scripting Aku terus-terusan mendapatkan 20 juta per bulannya Dan itu sudah terwujud kan Meskipun gak instan gitu loh, butuh proses Oke, okay, aku double menjadi 50 juta Aku gak mikir itu duit dari mana Tiba-tiba terjadi Tahun lalu Dari 50 juta, ini cepet banget nih Dari 50 juta ke atas tuh Prosesnya sangat-sangat cepet, tapi dulu 50 juta ke bawah itu prosesnya Lumayan takes time Karena dulu aku masih lumayan Ada di lag mindset, subconscious mind Aku nih belum yang Percaya 100% gitu loh Jadi takes time Dan dulu aku juga punya mindset bahwa Oke, okay, ini kayak bakal takes time Bakal lama nih prosesnya, ya. Udah Bener, bener yang aku dapatkan Lama, tapi ketika 50 juta ke atas, ini cepet banget Dalam hitungan bulan Oke, dari 50 juta, aku scripting lagi menjadi 100 juta Dan itu terwujud hanya dalam waktu hitungan bulan Dari 100 juta, aku double lagi menjadi 150 juta terwujud Dari 150 juta, aku double lagi menjadi 200 terwujud Dari 200 juta, aku double lagi menjadi 300 juta terwujud dari 300 juta, aku double lagi menjadi 550 juta. Ini masih proses. Di buku ini ada tulisan kayak, You create the financial reality you are in right now by doing what you are doing, how you are doing. If you are serious about creating a new reality, you must do different things and think different thought. Jadi kalau selama ini kamu berpikir terus-terusan kayak cari duit tuh susah, cari kerjaan tuh susah. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak gitu kan. Coba diubah deh, pikiran kamu diubah mindsetnya, di reprogram ulang ibarat HP itu di restart gitu kan. Menjadi kayak, aku percaya aku pantas mendapatkan uang dengan nominal berapa. Dah, nah ketika kamu mengubah pikiranmu, nanti new reality akan berubah juga. Kamu akan experience realita yang baru dalam hidupmu. Kamu akan terkejut dengan keajaiban-keajaiban yang datang, dengan penawaran-penawaran yang kamu enggak pernah pikirkan Faith raise your frequency when you trust that your rich are on the way instead of beating your nails over the what if, how the hell jadi kayak keyakinan yang kamu punya itu meningkatkan frekuensi getaran badan kamu daripada kamu cuma kayak nanya kapan ya, bagaimana caranya ya gitu nah ketika frekuensi kamu udah naik kamu akan aware, aware itu bahasa Indonesia nya apa ya, kayak sadar gitu kan, sadar dengan orang-orang sekitar Atau penawaran-penawaran yang akan datang ke dalam hidupmu yang kamu belum pernah lihat sebelumnya Kamu akan, apa ini ya penawarannya, kayak gitu Frekuensi kamu ketika sudah ada di high vibration akan membuat kamu untuk take action Dan kamu gak akan takut, gak peduli penawaran itu seserem apa Semakin serem, semakin kamu takut dengan penawaran yang datang, semakin you are in the right place Oke, okay, yang selama ini mungkin kamu gak pernah kayak ngomong public speaking di depan ribuan orang Terus tiba-tiba kamu dapat penawaran kayak, mbak kamu mau gak jadi pembicara atau MC di depan ribuan orang nih lagi ada acara Yang tadinya kamu kayak, gak deh mas, aku kayaknya belum ada pengalaman deh Enggak, karena kamu udah ada di high vibration dan kamu tahu ini adalah sign from universe kamu ambil Jadi selain si buku ini ngajarin kita untuk Don't be afraid to double it, nominal income yang kamu mau Tapi kamu juga harus Fokus, ya kan Ke segala hal yang kamu mau wujudkan Jadi gak hanya kamu cuman Mengong, diem aja gitu loh, kayak diem Menunggu keajaiban datang Mana ya opportunity, tapi ketika Opportunity-nya datang, kamu jadi kayak Gak ah, takut deh, aku gak pernah Ngelakuin ini, kamu dapat tawaran kerja Menjadi sebuah manajer di perusahaan Besar, terus kamu kayak Aku pantas gak ya? Aku aku bisa gak ya? Kayaknya aku aku belum mampu deh Terus kamu tolak Jangan kayak gitu Ada quotes sini bilang When it comes to changing your life If you are not scared, you are doing something wrong Maksudnya gimana? Kalau kamu mau mengubah hidupmu Kalau kamu gak setakut itu melakukannya Sampai kamu kayak shaking kayak Berarti kamu masih melakukannya dengan salah Nah, ini beda lagi. Menurut buku *The Power of Your Subconscious Mind*, di sini dibilang bahwa *subconscious mind* kita selalu melindungi kita dari hal-hal yang challenging. Ketika kita mau take action atau take some breaks, kayak mengambil keputusan atau mengambil apa ya, opportunity yang datang, dan ini kayak serem banget gitu. Kayak ini bukan gue, gue takut nih, gue bisa apa enggak gitu kan. Ketika kamu mau ngambil resiko, memulai sesuatu hal yang kamu belum pernah mulai sebelumnya, *subconscious mind*, kamu akan bilang, nggak usah deh." Jangan deh, nanti kamu gagal Nanti kamu bakal begini, begini, begini, lalalalala. Itu nanti alasan nongol Itu datangnya dari apa subconscious mind kita Tapi ketika kamu menipu Bukan menipu sih apa ya Kayak cuekin si subconscious mind ini Kayak, gak, gue bisa And then magic happen Dan ketika lagi ngomongin tentang manifest uang Jangan pernah kamu berpikir Itu uang datang dari mana, gak usah Kapan Caranya itu biar urusan Tuhan dan alam semesta ini yang memberi kamu jalan. Oke, terus gimana caranya aku bisa mewujudkan uang ini? Kak, kalau aku juga nggak tahu caranya, nggak usah khawatir. Yang perlu kamu lakukan adalah set intention, seperti yang aku bilang tadi. Oke, berapa nominal uang yang kamu mau wujudkan dan mau buat dipakai apa aja? Terus, yang kedua, faith, jaga energi kamu supaya tetap berada di keyakinan tadi nih, karena ketika kamu sudah yakin vibration kamu naik. Nah, ketika vibration kamu udah naik, nanti tiba-tiba opportunity akan datang dengan sendirinya Terus yang ketiga nih, langkah selanjutnya adalah Kamu bayangin, bagaimana kehidupan kamu ketika sudah memiliki semuanya Kayak uang yang kamu mau nih, berapa? 100 juta? Oke, okay. kamu bayangin misalnya mau beli villa baru Nah, lagi ngapain kamu di dalam villa itu? Oke, okay. aku lagi berenang, aku lagi tidur-tiduran di villa baru Terus interior designer seperti apa? Ngerti ya? Jadi kalian membayangkan kehidupan yang kamu mau ketika kamu sudah memiliki si uang itu tadi Bukan kamu mikirin bagaimana cara mendapatkan si uangnya, ngerti kan? Nah yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah Aku sering denger nih kayak, kak nggak mungkin sih aku kan cuma guru honorer, gajiku aja di bawah UMRT It's impossible, nggak mungkin aku bisa mendapatkan rumah baru, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan. Ada lagi nih yang ngomong, ah aku emang terlahir dari orang miskin sih, kayaknya aku emang udah nasibnya begini deh susah, nggak mungkin aku bisa kuliah, nggak mungkin aku bisa dapat kerjaan dengan gaji tinggi. Ada juga kayak, ya udahlah, emang hidupku begini aja, gajiku cuma umr, kayaknya nggak mungkin sih aku bisa mendapatkan impian-impianku itu, nggak mungkin. Oke sekarang aku bertanya ke kamu, apakah kamu hanya mengandalkan gaji bulanan saja untuk mendapatkan uang? Padahal ada banyak cara kreatif ketika kita mau menghasilkan uang Nah ide-ide kreatif itu akan muncul dengan sendirinya ketika kamu dari program mindset mengatakan bahwa dirimu mampu dan bisa mendapatkan uang tersebut Kalimat-kalimat kayak, aku nggak mungkin, gajiku cuma UMR, aku cuma guru honorer, atau misalnya aku terakhir e, dari keluarga miskin Itu semua alasan? Alasan dari kamu supaya nggak take action, kamu belum percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Nggak ada yang nggak mungkin Tuhan itu tidak melihat berapa isi dompet kamu, dan universe itu menangkap frekuensi getaran yang kamu kirimkan ke alam semesta. Jadi, kayak ya udah. Kalau kamu masih ada di lag vibration, kamu masih meratapi nasib. That's right kamu akan susah terus. Oke, okay, nah ini berdasarkan penelitian ya, jika kamu bisa memikirkan sesuatu, sebenarnya sesuatu itu sudah ada. Dikarenakan semuanya berasal dari universal intelligence. Pikiran yang kamu bayangkan itu pasti sudah ada di physical form juga, maksudnya gimana? Ya udah ada di realita nanti, di depan. Nah, kalau kamu punya keinginan penghasilan 150 juta nih di otak, tiba-tiba nggak -tiba tahu kenapa itu nongol nominalnya 150 juta, Uang tersebut dan cara kamu mendapatkannya sebenarnya udah ada kalau enggak, kamu tidak akan mungkin memiliki Pikiran tentang nominal tersebut What you want is already exists. This is how universal Intelligence works Oke, okay, jadi di video yang sangat simpel ini Aku hanya ingin kamu jangan pernah Takut untuk double nominal yang Kamu impikan, gak peduli seperti apa Situasi kamu saat ini Entah masih stuck di pekerjaan yang kamu benci Kamu punya kekuatan untuk mengubahnya Jangan sampai kamu menghabiskan waktu Sampai tua, umur 60 Bekerja di suatu tempat yang kamu benci pilih salah satu skill yang kamu punya, kemudian fokus di situ. Apapun, guys, I'm telling you, it's real, it's no bullshit. Aku udah mencoba, udah praktek, dan ini udah terjadi sama aku yang dulu. Aku gaji per bulan cuma 3 juta. Bayangin, guys, sampai akhirnya aku sekarang bisa mendapat 3 digit. Dan ini kayak, kalau dipikir logika tuh nggak masuk loh. Bener, aku nggak bohong. Aku dari keluarga yang biasa-biasa aja, keluarga besarku semua PNS, guru, terus kayak... Ayahku juga pegawai bank biasa yang gajinya kecil Dan semua keluarga besarku ya Ada di jalur yang lurus aja gitu loh Mengikuti masyarakat pada umumnya Tapi aku ini satu-satunya orang yang berani take a risk Keluar dari jalur sendiri gitu Aku percaya bahwa something amazing is coming Dan aku memikirkan tentang si dream lifeku ini Koknya kalau dipikir logika tuh nggak mungkin Dulu tuh Zaman Tresnani gaji 3 juta per bulan it's impossible gue bisa punya gaji ratusan juta per bulan tuh kayak gak mungkin tapi setelah aku belajar dari ini semua guys international bestseller books dan aku juga dari coach western dan aku juga praktek selama bertahun-tahun dan ketika ini semua terjadi aku langsung mau ngasih tau ke kalian semua bahwa ini real no bullshit itu tiba-tiba ide nongol dengan sendirinya dalam berbentuk ilham nanti kalau tiba-tiba kamu dari program mindset, kamu mengatakan kayak I can do it, aku punya power untuk mewujudkan uang ini nanti kalau ada ide atau ilham nongol sedetik langsung kamu catet ini sinyal dari subconscious mind kita untuk apa? mewujudkannya itu yang terjadi sama aku, tiba-tiba aku ada pikiran kayak oh iya ya kan teman-teman lagi banyak yang belum tahu nih tentang feminin dan maskulin energy law of polarity gimana kalau aku bikin ebook aja ya karena aku nggak ada waktu buat bikin seminar gitu dan ketika aku sudah launching dalam 10 hari ada 1000 orang membeli buku law of polarity aku padahal pas aku lagi nulis ebook law of polarity itu sempat mikir kayak ini bakal suka nggak ya, orang-orang gitu ini bagus nggak sih? Kayak sempet ada insecure-nya sedikit, cuman nggak, nggak, nggak. Aku yakin buku yang aku tulis saat ini value-nya ratusan juta, dan itu terjadi beneran. Ditambah seminar yang aku buka saat ini masih dibuka sekarang nih. Kalau teman-teman mau daftar, silahkan klik link yang ada di bawah. Dalam seminggu ada 900 orang yang mendaftar. Seminar online ini aku buka lagi setelah 6 bulan off dan alhamdulillah banget everything is easy bah bahkan aku nggak perlu mengeluarkan uang untuk iklan bayar instagram ads, facebook ads, enggak aku cukup bikin video di tiktok, instagram dan 900 orang dalam seminggu itu udah ke jaring jadi nggak tahu kenapa waktu itu di otak aku tiba-tiba nongol kayak 550 juta tuh nominalnya dan sekarang lagi otw menuju ke sana kayak I don't know how How it works Tapi ya inilah yang terjadi Ketika frekuensi kita tuh Percaya, yakin Ada di high vibration Kamu harus coba sih Kamu share video ini Atau kalau bisa kamu download Nanti ketika itu semua sudah terjadi Yang kamu tulis Kamu udah double it Misal dari 10 juta kamu double jadi 20 Atau dari 20 kamu double jadi 50 Dan itu terjadi Please kamu jangan lupain aku kamu balik lagi ke video ini. Atau entah kapan kamu mention aku di Instagram story bilang kalau itu sudah berhasil. Share video ini ke teman-teman kamu yang kamu sayang. Supaya hidup mereka juga bisa berubah. Oke? Okay? Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!